Oke okay, baik, teman-teman selamat siang untuk kita semua teman-teman. Hari ini kami resmi dari mahasiswa e, Papua, kami telah melaporkan Kapolres e, Malang, Pak Leonardo Marmata, yang mana yang telah mengeluarkan instruksi e, pernyataan yang sangat rasis dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di kota Malang. Nah, atas dasar itu, kami dari perwakilan dari mahasiswa Papua, hari ini datang melaporkan terkait dengan dugaan ujaran rasis tersebut. Kemudian ujaran rasis tersebut kan sangat uh, memukul perasaan kami lah orang Papua, yang mana sebagai pemimpin yang seharusnya mengedepankan uh, hak asasi manusia, maupun memberikan pelayanan keterdiban kepada demonstrasinya dengan baik, namun melakukan pernyataan yang sangat-sangat apa rasis lah seperti itu, sehingga kami datang ke sini telah resmi melaporkan pada hari ini seperti itu. Mungkin ada yang mau. Ujaran rasisnya seperti apa bang? Mungkin misalnya. Ujaran dilihatkan. rasisme yang dikeluarkan oleh Kapolres adalah satu tembak tembak saja darah mahasiswa mahasiswa itu halal tembak tembak saja nah ini kan sangat-sangat tidak boleh sebenarnya seorang pemimpin mengeluarkan bahasa yang demikian itu akan kami khawatirkan ini bisa merembes seperti kejadian 2019 lalu di Surabaya hal yang sama juga dilakukan oleh aparat juga kan, di Surabaya sehingga ini kami khawatirkan dari setiap uh, media sosial itu sudah sangat viral kemudian tanggapan da tanggapan dari WhatsApp grup dan sebagainya ini harus dilaporkan kalau tidak ini akan merembes di Papua orang yang nggak tahu apa-apa bisa kena juga di sana atas sikap arogansi seorang Kapolres ini sehingga kami memohon kepada Bapak Kapolri uh, untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar bisa mempertanggungjawabkan ucapan tersebut. Pertanggungjawaban yang diminta seperti apa? Di ya, semoga kita... bisa dipecat dari jabatan Kapolres tersebut. Maaf ya. laporan ini tuh ada yang apa namanya mahasiswa dari Malang sendiri yang kami sudah berkoordinasi dengan korban kawan-kawan uh, mahasiswa Malang yang mana menyuruh uh, kami yang perwakilan yang ada di pusat metropolitan untuk melakukan pelaporan terhadap ujaran kebencian dan uh, diskriminatif tersebut. Diberi angkat ya? Yeah. Oh, iya. Mewakili yang kelompok, yang kelompok mahasiswa yang di sini. Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. So Jadi apa? Eh, kenapa kami hari ini harus melaporkan biar apres, kares. Malang ini karena karena orang Papua itu mengalami rasisme itu tuh sangat panjang, selama 59 tahun. Bahkan terakhir kali kemarin yang mencuat itu tahun 2019, di mana orang Papua itu dikatain rasis, saling dibunuh. Jadi problem yang dulu Indonesia pada zamannya Belanda itu dibilang Inlander itu, tapi orang-orangnya itu tidak dibunuh. Sementara orang Papua ini dikatain rasis, tapi dibunuh. Nah, praktek itu yang diterapkan di Papua, sehingga kami rasa gimana ya rasa tidak nyaman sehingga hal-hal eh, seperti ini menjadi hal biasa yang diterapkan oleh aparat terhadap orang Papua dan hal biasa eh, bahkan kami bisa laporkan eh, pos eh, apa kas di Malang ini apa bisa muncul di apa media sosial dan bisa update lah sementara yang di Papua ini banyak yang terjadi tapi tidak bisa diupdate karena situasi kondisi ringan dan tindimidasi yang lainnya jadi tidak bisa terpublik. Sehingga eh, kami melaporkan Pak Kapolres ini agar apa eh, pihak berwenang Pak Kapolres juga bisa memprosesnya secepat mungkin. Kemudian eh, kalau model kalau tidak diproses ini akan menambah apa lu kemarahan terus eh, kejengkelan orang Papua terhadap pihak-pihak eh, pemerintah terus akan tertimbang karena apa yang keluar kata-kata rasis itu tidak hanya apa bukan dari rakyat Jawa ya rakyat Indonesia tapi yang keluar ini elit-elit pemerintah yang mengeluarkan kata-kata rasis -kata bahwa saya bisa dibilang bisa bilang bahwa apa yang diungkapkan oleh pak Kapolri itu sudah ada mensreanya karena di, di Papua itu sudah ada praktek eh, dikatakan rasis tapi dibunuh nah, itu yang pertama terus yang kedua itu saya mau tekankan bahwa eh, ucapan rasisme yang keluar ini tidak hanya dari Pak Kapolres Semarang Tapi Pak Mahfetemre juga pernah bilang Orang Papua itu data datang Papua Dan pengusian duga itu pernah bilang sampah Kemudian Pak Panjaitan itu pernah bilang e, Orang Papua kalau mau pergi, pergi sana ke Melanesia Kemudian Ali Alimutopo juga pernah sampaikan kanu nggak butuh orang Papua Tapi karena hanya butuh sumber daya alamnya Jadi diskriminasi terhadap orang Papua Itu secara sistematis yang dilakukan oleh Pihak-pihak eh, pemangku eh, Kepentingan yang berada di sistem Sehingga Hal seperti ini ini tidak perlu kita apa eh, tidak boleh di, dibiarkan sehingga kami melakukan pelaporan karena rasisme dan ujaran kebencian ini musuh seluruh dunia bukan hanya di Indonesia ya. jadi kami minta untuk eh, pihak berwenang harus memproses pihak kapres, eh, dan pihak kapolres apa malah terima kasih